Oke, setelah Anda tahu posisi 1-8 dari 10 film India tentang keluarga. Sekarang saatnya kita bahas posisi 9-10. 9. I. Am Kalam, 2010 Film ini merupakan sebuah perayaan untuk jiwa manusia yang mampu bertahan dalam berbagai rintangan dalam hidup. Kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu menjadi sorotan utama film ini. Kehidupan mantan Presiden India AP, J. Abdul Kalam yang mendasari dibuatnya film ini Tujuan dari film ini adalah agar dapat menginspirasi orang tua dari kalangan kurang mampu agar mau mendidik anak-anaknya Film ini mengisahkan seorang anak yang pintar bernama Chotu Tetapi dia memanggil dirinya sendiri Kalam Cotu dititipkan kepada pamannya bati oleh ibunya, yang terletak di pinggiran kota Kepintarannya bisa mengalahkan asisten pamannya yang seorang dewasa Perubahan terjadi saat Cotu kebetulan menyaksikan mantan Presiden Ab Abdul Kalam di televisi. Pesan Kalam, jika kamu percaya pada mimpimu, lakukanlah terasa mengena baginya. Dan ketika dia bertemu Kunwar muda dari istana terdekat di mana dia pergi untuk menyajikan teh setiap pagi, Cotu menjalankan rencananya. Dia membuat ikatan dengan pangeran kecil dan membuat kesepakatan dengannya. 10. Hosla Kagosla, 2006 Film ini bercerita tentang seorang pria-pria sederhana di New Delhi. Dia bernama K. K. Hosla. Dia memimpikannya tentang kematiannya, tetapi tak satu pun yang peduli. Orang-orang di sekitarnya hanya mementingkan kebutuhan materi saja. Di saat dia tertipu oleh seorang agen properti, anak-anaknya dan temannya membantunya untuk mendapatkan tanahnya kembali. Sutradara film ini membuktikan bahwa bukan bintang besar yang membuat sebuah film sukses. Ada film yang bisa sukses dan bisa memperoleh box office tanpa bintang besar. Film ini menjadi sukses karena memiliki cerita yang bagus dan akting yang baik. Film ini disutradarai oleh Dibakar Banerjee, dengan pemeran utamanya Anupam Her. Sekian video tentang 10 film India tentang keluarga ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.